Tepah hatiku Berterima kasih Yesus Kau mengasihiku Kau memilikiku Hanya ini Tuhan persembahanku Segenap hidupku, jiwa dan ragaku Sepataku miliki harta kekayaan Yang cukup berarti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 Hanya ini, Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, Sebab sepataku miliki harta kekayaan yang cukup berarti cukup persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku terimalah Tuhan persembahanku pakailah sebagai alatmu seumur hidupku Hanya ini Tuhan persembahanku Sekenap hidupku jiwa dan ragaku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 hidupku